Bismillahirrahmanirrahim Rabbis syurahli wa amri qawli amin Ya Rabbal Alamin Masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Video sebelumnya kita telah membahas tentang wilayah negara kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang warga negara Selain memiliki wilayah dan pemerintahan yang tetap suatu negara wajib memiliki warga negara karena pada dasarnya unsur terbentuknya suatu negara itu meliputi wilayah negara, pemerintah yang berdaulat dan rakyat atau penghuni suatu negara tersebut kita sering mendengar istilah rakyat, warga negara dan penduduk, apakah maknanya sama? jawabannya adalah berbeda satu dengan yang lainnya merupakan konsep yang serupa akan tetapi tidak sama, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama Pembahasan warga negara dan penduduk Indonesia ini berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Supaya kita dapat membedakan antara warga negara, penduduk, dan istilah lainnya, terlebih dahulu kita harus tahu makna dari istilah tersebut. Yang pertama adalah warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Warga negara menempati posisi yang strategis dalam organisasi negara. Tegak dan kuatnya suatu negara ditentukan oleh warga negaranya. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Kemudian penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di negara tersebut. Dari beberapa mana istilah ini, yaitu warga negara dan penduduk, pertanyaannya adalah, apakah setiap penduduk merupakan warga negara Indonesia? Jawabannya, tentu tidak. Istilah penduduk cakupannya lebih luas daripada warga negara Indonesia. Di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 2, Menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang study, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Kemudian istilah kewarganegaraan, seperti yang kita gunakan dalam mata pelajaran PPKN yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Kemudian asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berikut adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama asas ius sanguinis atau law of the blood. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau law of soil secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang ini. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai undang-undang ini. Nah, ini adalah asas-asas umum kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian asas khusus dalam penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam menyusun undang-undang tentang kewarganegaraan perlu diperhatikan beberapa asas khusus. Yang pertama adalah asas kepentingan nasional Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri Kemudian yang kedua adalah asas perlindungan maksimum Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, asas kebenaran substantif. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarga negara seseorang tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau kevalidannya. Kemudian yang kelima adalah asas non diskriminatif. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis gender, dan perbedaan lainnya. Yang keenam, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal iwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Kemudian yang ketujuh adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal iwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Dan asas yang kedelapan adalah asas publisitas. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang peroleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dicantumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Kemudian, ketentuan hukum tentang warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang termasuk sebagai warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dari warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu yang keenam anak yang lahir dalam tegang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. yang ketujuh anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia. Yang ke-8, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilaksanakan sebelum anak tersebut berusaha 18 tahun dan atau belum kawin. Yang ke-9, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-10, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-11, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke belas, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang ke-13 adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah ini adalah indikator orang dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian syarat-syarat pewarganegaraan. seperti yang anda lihat pada gambar di samping, yaitu Christian Gonzalez dan Gregory Junior Nwokolo atau Greg, adalah warga negara naturalisasi dari Uruguay dan Nigeria menjadi warga negara Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan naturalisasi? Betul sekali. Naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Naturalisasi atau pewarganegaraan dapat diperoleh setelah memenuhi syarat sebagai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Adapun syarat naturalisasi atau pewarganegaraan meliputi Yang pertama adalah naturalisasi biasa atau sosial aktif Syaratnya adalah satu Berusia 18 tahun atau sudah kawin 2. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut 3. Siajasmani dan Rohani 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tidak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda 7. Mempunyai pekerjaan dan atau perpenghasilan tetap 8 membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua adalah proses naturalisasi istimewa atau statusel pasif. Naturalisasi istimewa itu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Kemudian penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dijabat oleh warga negara Indonesia. Enam, suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya dan yang ke 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap lima tahun berikutnya, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis Sebagai penutup dalam sajian ini, orang bijak mengatakan Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang bergobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Nasib bangsa Indonesia tidak akan pernah berubah jika kita tidak mengubahnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu berjuang, yaitu menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang bermanfaat untuk negeri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.